Thank mm -hmm. you. ada di daerah Gandaria Apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Di kesayangan keluarga Kita lagi ada di, di BobaFest Ini oh. festival minuman-minuman kekinian ini Selamat datang di BobaFest Kita rehasilkan di 2019 Yang ini di Hari Prior Bride Saya lihat ada apa di sini? lihat teman-teman sekarang karena banyak di mana jadi sekarang kita selamat datang wah nggak salah ya, buat. Ayo kita bang ha 20 menit cepat Renault tutup? Kaca, kaca. Hari, ter hari terakhir soalnya. Hah? Hari terakhir. Mana hari-hari apa? Dari tanggal 25. Oh, acaranya dari tanggal 25. a mm -hmm. A few moments later, nah guys kita sudah selesai membeli salah satu minuman yang ada di Boba Fest. Minuman yang kita beli adalah, uh, ini dia, Kokumi. Kokumi ini adalah salah satu minuman yang ada di Boba Fest. Hmm. kita beli minuman ini karena kita sudah pernah beli di Mall yang ada di Senayan. Rasanya sudah pernah kita tahu. Terima kasih. kita beli. Nah, Ayo, hari ah. kita beli minuman ini. Dan kenapa kita beli ini juga karena bah, tadi kita lihat di dalam sangat ramai sekali ngantri untuk membeli salah satu minuman di dalam itu ngantrinya hampir satu jam makanya kita beli yang sudah pasti pasti aja guys minumannya adalah Hokumi. Oke okay guys sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you guys!